Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya, Pulau Gama Sandi. Kali ini saya bersama Abaron, nah kawan saya, di kesempatan malam hari ini saya bersama Abaron akan berkunjung bersilaturahmi ke tempat bersejarah ya, di daerah kota Subang, dengan... Patilasan atau makom yang ada di daerah Salahur ya tepatnya kami akan berkunjung ke sana dengan peristiwa atau kejadian yang akan kita dapatkan di sana seperti apa yang dalam rangka Diva ya ntar kita akan berkomunikasi dengan salah satu pengunjung atau kemungkinan siapa aja yang ada di sana sekali lagi konten ini jangan lupakan nusantara jangan lupakan leluhur kita oke kita akan lihat. Saya nambut ya motoran kang dua orang mungkin nyusul lagi kan. Ini beren dua yang maon n. Ada kahang punya kahang kahang kabul ini. โอ้นูหวางนูซุ <coughs> <tik> istirahat, Irahat, nah, istirahat, istirahat istirahat ikirahat <tik> gitu, Bang. Hmm. Memang gitu. Sama teman-teman tahun ya. Begitu mapah, Sumedang paling permasalahan atau istri udah <laughs> <Isteri> ngadama, <laughs> istri nggak damai, istri ya. hmm. istri rumah tangga diusir, hmm. dari permasalahan hutang mah jarang, istri sih itu luka nih, besok besok ada ya Udah orang-orangnya istri, mas Tia. Iya, orang-orang itu kok. Itu kan orangnya, Haji, Haji. Iya, istrinya nih. Pak Haji, tadi kan orangnya bangun, maksudnya memang. Terus itu orang-orang ya. Nanti? orang bus, yang bagus. Ya, bagus. Ya, bagus. Haji ditama, Alhamdulillah. Ngaruskan ga iya, nyetoh tiya, jangan. Ngaruskan ga iya. Iya, Alhamdulillah, wih tiba-tiba. Aduh, Alhamdulillah. Tandai biasa Nasi sebuah nama sih Kalo hmm. bantu keliru Semang hmm. dari perjalanan Dengkap kanusia Jadi bahasa nanti ayah opat hmm. Di silaturahmi Di Abi Abi Di pakuncen gitu. Terus kaguan na' silaturahman Di silaturohman mah hubungan anak berarti siapa mawana orang berenggadu hmm. arto sakit itu ada roman yang nama paring mas roman bilang bibinya kan berenggaduana berarti silaturahim antara orang yang yang almarhum yang saya Makom makom tapi luna berarti silaturahim antara dia orang yang sang maulik kan? <tik> <Papiranya, tik> itu kan akhiran e, ceritanya ini karena orang sengsara namanya non malapar gedang Oh, ngara nate seks basa seks sunandar mas, nuk luk talur nuka punggur mafasarita semua lelah orang jadi nate hambalan, hambalan tema apa gedang uh -huh. tapi kan terkadang di rumah kan Udin Jyub datang gini-gini ya, abun cya nama orang, yuk, yuk, yuk, masalah balik kayaknya. ya uh -huh. jadi, kenyataan sama tujuan masing-masing tapi lamun orang, Insyaallah lamun orang perjalanan nasib suatu saat keluarnya gitu orang Paling ukur ngecas itu tadi tuh. Oh, baguslah. Cukup lumayan sih. Memang sulit sih. Gitu. Tapi itu bisa hari silaturahmi, hari hubungan ulang tahun jangan enggak bisa. <gur> Ingat malam Sabtu ya? Heeh. Hmm. Oh, Mati di oh. Matara. Tara santun. Mm, Tapi tar, tar. masalah ya timun pula komo yang rakyat dina boleh dikatakan asam lah. Prinsila perwasul. Masing-masing punya pelajaran. Hmm. Tu masing-masing versi, masing-masing penemuan. Hmm. Makanya bingung sopo se antara seorang sama se memperdebatkan Iya, masa nggak iya, contoh Prabu Usan Uru, nah iya, Prabu Siwa <laughs> nah, Masuk cicing lah Nah, emang bisa ngomong Ada no, diundang-undang, nah, ya nanti malah Ya keturunan anu-na, nah. gitu Lain diri mana-mana no dipesek, deh Nah, lama sekalian, gila Benar, ah, <coughs> benar ah, Kenyataan anu, nah, realitan Oh iya, akhirnya ujung-ujungan Menatakan saya keturunan anu ah? Hmm, -mm nggak nggak sama dia mama kafe itu nama dia Adam iya Tapi kan nu istilahnya banyak silaturahmi nama jadi tadi ke Ulah salah, nyalahkan, yuk ilmu hidung, no, burung, dan no, no, kebanyakan ciptaan anak-anak, gitu kan. Dengan aku bawaan enak, eh, ya. Kortu ilmu itu, sebenarnya kongroni ilmu itu yang jauhkan, sejauh ini. Dipakai jalan HD mah, <kuh> jadi HD. Pada hari ini mah, mah bisa bodas, tapi ini bodas mah bisa hidung, mah, gitu. Contohnya, baju bodohnya bisa kaya hidangan, tapi baju mau bisa jadi bodohan. Hmm. Nah, justru abis lama ya masih di muti aja, itu ngaku pimpin dan sih, bodoh. Hmm. Kalau mungkin tema mah kurus di luar. Hmm. Dan ini saling, hmm. saling saling Saling keringkan, saling elingkan lah Dan dia istilahnya Komo Manusia mah, itu Untuk luput itu Kesalahan Ya ya, punya kesalahan Ya, di dalam Al-Quran ya ada sama 4 tahun kan, tapi Jadi, setiap anak situ ada yang punya kesalahan Penting orang ulangiin kesalahan itu kan, dihajak kan. lah Nah, ini contoh orang boga mobil atau nanti boga motor Dijalankan, nggak tuh ngulak-ngulak, nyerempet-nyerempet mah wajar, yang penting orang ulah diteengar, cuman di gebulusan. Tontonan itu segala. Ai murah orang boga non, Boga dosa nggak bohong, dia wajar. Dan ngaran aja dah jelek hati, hirup ngulak-ngulak.